halo guys balik lagi sama gue Wirman Syah yang channel gitar yang tidak sedang main gitar tapi kita sekarang mau adain podcastnya bagaimana dengan Air Coling uh kita teroboh obat aja <suk> Ii... <suk> lu Wirman jangan main api ya kembali <seks> lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi lagi nggak mau main gitar lagi kita lebih bener, -bener kan <seks> channel, channel gitar channel gitar ceritanya <seks> tapi nggak ada biasanya kalau misalnya channel musik itu ada gini ya, kan <seks> <laughs> Wah, oh ya ada, ada, tanda ya. ada, ada, ada, bukan adanya, ada ya. karena bukan, <laughs> <laughs> bukan channel kita, kan? Channel kita, kan? Channel kita, kan? Channel kita, kan? Channel kita, kali ini kita, kan? Channel kita, kan? di sini ada Channel kita, sebagai narasumber ya, orang akan, uh, kita, kan? Channel kita, kita, kali ini topik kali ini kita, social punishment. Social kan? Punishment. Yeah. By the way buat yang belum tahu di talk itu adalah gimana kita sekarang lagi mencoba untuk membahas suatu topik tidak menjudge, tidak membenarkan sesuatu, tidak menyalahkan sesuatu tapi kita bertukar pikiran. Begitu. Kan kita tidak bertukar pikiran dengan audiens. Kita? Gak oh, ya. lah, <laughs> nah, bertukar audiens <laughs> di komen. Gua yeah. yeah. ngejudge terus, <laughs> kalau gua ya. Ya balik lagi ke topik yang tadi di social punishment ya. Jadi kalau lu belum tau, ya ada berita dimana salah satu orang yang terpandang, yang kita sama-sama tahu terkena musibah nih, Ramadani. Iya, itu musibah itu sendiri gitu nggak jantan ya Bara Ramadani jangan. Nah, uh, orang ini ya kita sama-sama tahu dan berkecimpung di dunia kita juga ibadah. Oh, Oke. Okay. Dan kasusnya kalau gue lihat sepertinya mirip-mirip lu. Mirip-mirip gua. Mirip-mirip lu. Gue gay, Pak. ya kita langsung ngomong aja ini juga kan nggak akan iya. jadi kebun jadi bang coki pariditerkam musibah tertangkap karena uh, punya sabu konsumsi konsumsi sabotika ya, iya, uh, ya. ya di situ kita lihat juga gue nggak tahu sih gue nggak terlalu ngikutin sekarang lagi posisinya dia kayak gimana tapi yang gue lihat adalah dari sisi uh, orang yang melihat bang yang sekarang terkam musibah okay. seperti kayak di komen komen ataupun di video youtube juga di komennya banyak juga yang bahas kalau bancu ini wah gak bagus nih menjadi contoh yang buruk apa nah, segala macam bahkan yang dia kan terkenal karena jadi setan yang tersesat tuh, pemuda tersesat bahkan ya. itu dibilang kayak ya udah emang benar tuh pemuda tersesat karena dia melakukan hal itu bentuk ya, bener -bener dia itu dia stay kan. stay in karakter <laughs> Karakter yang real, <laughs> Jangan gitu dong Yang gue bahas bukan soal jelek atau enggaknya bahan coki melakukan deh Itu kan ibaratnya memang ada hukum yang tertulis yang menyatakan seperti itu Iya, Betul. mau gimana pun lo pake narkoba sal. Kayak gue kayak udah gak ada pembenaran lagi yes, kan? yes. Tapi kita mau bahas ini bukan tentang cokinya ya Betul Tapi lebih ke arah uh, apa sih social punishment Gimana yeah. cara kita uh, menanggapinya Kalau misalnya dibilang Misal ya, ya. Kenapa kita uh, Kenapa kita melakukan konten ini Karena gue melihat wah ada uh, pattern yang sama terjadi saat Waktu ini, itu lu juga jadi kenapa? relate ya? ya, jadi relate. Jadi ada validasi dari gue. Oh, selamanya kah orang akan terkena seperti ini? Sosial punishment udah kena sosial, eh, udah kena sanksi yang beneran dihukum, kena lagi sosial, sosial punishment gitu kan? Nah, gue mau bahas soal sosial panismen apakah perlu, apakah itu suatu yang bagus. Tidak ada cara lain selain sosial punishment supaya dia lebih baik ya, kayak gitu ya. Gitu pak Iya, kalau sekarang logika sederhananya aja ya. Hmm. Orang tuh butuh tempat untuk berbicara. Orang luar ini ya. Orang ya? Semua, semua orang ya? semua orang like literally gitu. Kecuali lu emang bener bener introvert gitu. Oh. Bahkan even Ayat orang introvert pun, pun Masih. Uh, kadang emang butuh bersuara. Ya, sekarang media lah, social media betul, gitu. Betul betul juga. Ya, karena mungkin dia nggak berani untuk berbicara secara langsung atau public speaking. Tapi dia ingin menyampaikan aspirasinya atau apa yang dia pikir eh uh, perlu diomongin, perlu diomongin. Jadi ya dia atau aku. mungkin omongan dia tuh ideal untuk didengar sama semua banyak orang. Ya yeah. akhirnya dia menyampaikan itu melalui sosial media. Tapi ada yang baik dan buruk. Nah Kayak ini gitu. yang menarik nih ada yang baik ada yang buruk ya. Buat yang belum tahu nih, gue akan jelaskan sedikit aja. Songsi sosial nih, songsi sosial adalah bentuk dimana hukuman secara tidak tertulis ataupun implisit Al alasan, yang gak, eh, alasan yang gak alasan hukumnya nggak ada hukum yang ada, ada. maknanya bisa bersifat subjektif jadi bisa disalahartikan ini terjadi biasanya karena sesatu seseorang itu melakukan suatu kesalahan bisa bisa nggak karena hukum, bisa karena hukum Misalnya contoh kayak uh, ada orang yang MBA di lingkungan kita Terus hmm. dia terkena saksi sosial dengan cara misalnya dicemooh Atau oh, di, di bunjing oh, Jadi apa, omongan orang ya. Enggak, disindir-sindir ya. ya, kayak gitu Sebenarnya itu udah terjadi even dari pas kita masih kecil mungkin ya bisa, kayak bisa. Misalnya kayak lu lagi di lingkungan sekolah, lu kalau nggak uh, sengaja misalnya ngerusakin barang temen lu Lu dikacangin Betul, betul Lu dikacangin betul. sama teman sekelas lu, lu nggak diajak ngobrol, dimusuhi <laughs> Kayak gitu-gitu itu gak tertulis, tapi ya emang apa ya? Uh, udah jadi, udah jadi apa ya? Uh, aturan tidak tertulis kalau itu harus dilakukan ketika emang ada orang salah. Biasanya tujuan sanksi soal ini juga dilakukan untuk memberikan efek jerat. Jadi, ya, ya ini gue akan sampaikan ke lu dengan cara yang seperti tadi, supaya lu tidak seperti itu lagi. Misalnya ya, kalau misalnya lu tadi ngerusokin barang atau apa, ya lu gak ngerusakin barang, barang lagi. Nah, bisa dibilang mungkin tujuannya baik, bisa dibilang menurut lu gimana. Mung sebagai orang yang udah pernah kena sosial mungkin <laughs> Tuh, ini berdasarkan pengalaman gue aja ya boleh kebanyakan orang yang bacain gue mm -hmm. atau orang yang ngasih gue sosial panis betul tidak tahu gue dan cuma tahu kasus gue oh. even they don't know me Oh, apakah lu bisa memberikan jas seperti itu kalau lu nggak tahu apa apa Aduh faktor ikut-ikutan Sebenarnya iya, iya. lu bisa dibilang sanksi sosial, latah lapak Lu, lu bisa dibilang ini sanksi sosial kalau misalnya itu dalam skala masif, kan? mm -hmm. Kalau misalnya bener, cuma bener. lu doang bener, bener. yang ngasih sanksi, uh, yang cuma kayak uh, apa ya? Ya misalnya ngecemoh lu ya, gitu loh. Kayaknya itu bukan sanksi sosial. Menurut betul, gua. betul, betul. Karena sanksi sosial buat lu adalah yang cukup masif dan destructive di lu. society, sih. Ya, ya, ya. ya, ya, yang menyangkut lingkungan lu bener, bener. lingkungan so, lu ya so, kalau misalnya ada 10 orang kalau cuma satu yang begitu ya bukan sanksi sosial menurut betul, gua, betul, betul, betul banget menurut gua. jadi kayak uh, ketika lingkungan lu udah merasa lu ada sesuatu kesalahan atau ada yang ganjil dalam diri betul, lu betul mungkin itu yang akan menjadikan sanksi sosial itu Ter terbentuk ya, dibantu ya. sama orang-orang lagi yang di dalam komunitas itu tadi ya. melakukan hal yang sama karena merasakan hal yang sama dari diri lu yang ya. salah itu jadi masih, kalau satu orang mungkin belum dibilang sosial, nah masalahnya masalah yang pasti kasus kemarin adalah kebanyakan itu kalau gua rasa dari ya sosial media efek mm -hmm. Jadi kayak dia liat like berita dia nggak tahu apa apa, even dia nggak subscribe gua atau subscribe dia, mm -hmm. tapi dia terjun ke sana hanya cuma ingin memuaskan ya tadi asal yeah, yeah. yang berpendapatnya mereka jadi dalam suatu masalah gitu sebagai orang yang dekat juga sama Eric waktu terjadi kasusnya Eric, Gua nggak lihat kayak uh, orang yang melakukan susu punishment itu lumayan lumayan tak disangka-sangka, yaitu adalah lu sendiri yeah. yang dimana akhirnya kan subscribernya berkurang. Orang yang ternyata yang ngerilet emang gak malu yaitu subscriber lo. Menurut gue emang masih wajar ternyata mungkin dikecewakan misalnya yeah. apa. Tapi lucunya ada orang yang mungkin gak subscribe Erik bahkan gak tahu Erik sebelum kasusnya. Jadi tahu saat terblow up dan akhirnya dalam tanda kutip ikut ikutan. Nah itu menurut gue secukup masif yang dan menguatkan valid uh, komennya tadi si Eric yang mengatakan bahwa kalau orang bisa jadi melakukan Sosial Punishment tanpa tahu atau tanpa ternyata dalam satu serta cuma ikut-ikutan cuma faktor ikut-ikutan dan ini menurut gue yang, yang bisa dibilang Sosial Punishmentnya yang tadinya mungkin tujuannya baik salah jadi, ya? jadi, salah. jadi salah karena dia pertama nggak tahu permasalahannya satu dan dia lebih ke apa ya, meluapkan, rasa, meluapkan emosinya aja, si, emosinya iya, aja gitu. Jadi ngomongin cuma karena gue harus ngomong ini iya. dan karena gue harus setuju sama orang-orang kebanyakan. Nah itu salah satu, satu satu Nah itu iya, kayak mereka tuh gak kasih solusi itu, boom. Tapi apakah kalau lu memberikan sanksi sosial, sosial ke orang, lu harus memberikan solusi juga? <laughs> karena ini kan cuma untuk membuat efek jerat. <laughs> iya, iya benar-benar. Ayo. Bisa dibilang? Enggak. <tuk> tapi tapi pasti setengah ada maksudnya kebanyakan orang melakukan kesalahan pasti ada uh, opposite-side-nya dong kebenaran gitu atau suatu kebaikan pasti yang disaranin adalah yang melakukan kebaikannya jangan melakukan kesalahannya misalnya paling yang gak ada solusinya adalah solusi detailnya aja gimana caranya supaya dari kesalahan menjadi kebaikan biasanya orang langsung cemooh aja jadi nggak ngomongin supaya lu nggak ngobat misalnya atau nggak selalu kalau kasus lu kan ngobat supaya lu gak selalu ngobat gimana caranya ya itu caranya gini-gini maka lu jangan ngobat itu sosial punishment yang ada Uh, solusinya gitu kalau yang nggak ada ya udah lo lo yang narkoboy petek, gitu. <laughs> nah ada fakta menarik juga yang gue temuin jadi saksi sosial selama ini mungkin lu pernah lah kena sama si coki juga kena adalah karena lu melakukan suatu kesalahan lo cuma gitu ya mungkin itu yang lo rasakan nah gue nggak tau ini lu terjadi di lo apa enggak tapi ada juga tipe saksi sosial dimana orang terdekat lo yang kena sehingga itu membuat lo Menjadi, uh, rasa menyesal atau rasa bersalah karena oh. orang dekat lu kena? Itu jelas, itu jelas, itu jelas, Ada atau apa? gitu ada ada karena pada waktu itu pada itu bukan itu keluarga hanya Pertama, gua pertama teman-teman kena juga itu jelas, itu udah itu lu ngerasa oke, lu lu mau aja temenan sama ya, itu ya, kayak gitu bla bla bla bla kayak gitu terus sama ke bisnis itu yang menurut gue yang paling enak hmm, hmm. kalau gue tuh udah biasa ya lu dibacotin mah udah biasa ya, gitu ya. ya kebetulan karakter lu adalah yang seperti Iyi, itu ya. karakter gue emang pabrik enemy gitu kan <laughs> cuman kalau misalnya udah sampai ke keluarga dan hmm. uh, teman teman atau circle gue itu sangat sangat membebani gue gitu Orang yang tidak melakukan kesalahan lu jadi kena. Iya Benar orang ya. karena orang terdekat pun tidak melakukan salah tuh yang kena. Itu sih yang menurut gue sanksi sosial yang paling enak banget. Kalau gua pribadi, ya. tapi ada juga kan bisa dibilang nggak semua orang kuat. Betul betul betul. Gak semua gak orang semua. kuat. Jadi ada yang ya cuma baru di ejek dikit aja udah baperan. Ya kita nggak bisa bilang semua orang atau itu orang tertentu tuh baperan sih. Karena emang emang orang kapasitasnya beda-beda. Ya. Tapi ya lu di sosial media gitu. Orang tuh bebas untuk berpendapat, orang tuh bebas yeah. untuk ngapain aja gitu yeah. Ya kalau lu gak siap untuk jadi seorang influencer atau bermain yeah. di industri ini gak usah gitu Kalau Apalagi dimana mata satu orang Indonesia melihat lu, bisa melihat lu gitu kan. Karena gue ngerasa ya, jujur aja ya uh, Ini bukan saja suck energy, tapi juga suck mental health Baru gue mau buka Kalau Kalo mental lo lu gak kuat sumpah jadi jangan jangan kayak bilang jadi seorang influencer atau yang kayak cuma endorse endorse dan segala macam itu betul, betul. mudah gitu karena kita nggak tahu juga dari psikologisnya mereka kayak gimana jadi, bisa aja mereka ngelakuin hal itu tidak senang hmm. gitu kan kan pekerjaan akan lebih menyenangkan ketika lu menyenangi pekerjaan tersebut. Ya. Betul. salah satu contoh yang gue bisa gambarin kayak misalnya kalau orang kerja di kantor terkena melakukan suatu kesalahan sanksi sosialnya paling cuma disekretari kantor doang. Ibaratnya mungkin di blacklist di kantor itu atau apa. Tapi kalau seorang influencer buah satu Indonesia atau minimal orang yang tahu dia deh, orang yang nggak tahu dia aja ya kena. Gitu. Bisa jadi tahu juga. Nah, iya. nah ada tipe ketiga lagi tadi kan ada baru dua. Nah tipe ketiga di sini dalam melakukan sanksi sosial adalah memberi nasihat menuntut elu supaya menjadi yang sosok cocok sama aturan yang berlaku. Jadi ibaratnya kayak lu nggak boleh misalnya ada kasus contoh MBA di dalam satu komplek misalnya gitu kan. Lu nggak boleh WA misalnya kayak gitu. Nikahin cepet kayak gitu kan. Mana yang menurut lu paling membuat lu efek jerah dan akhirnya lu jadi benar. Itu dia pertanyaan uh, gue yang terakhir deh. Kalau gua kalau gua pribadi ya. lo hmm. Lu gak bisa berubah karena orang lain sih lu gak bisa berubah karena orang lain, coba Iya, Tapi gue jujur ya, kadang gue masih kayak goyang juga Kok gue gak bisa berubah-berubah ya? Kadang gue juga jadiin pacuan orang lain untuk biar gue berubah hmm. Tapi some, sometimes, kayak ketika gue ingin Misalnya gue pengen berarti ngeroko nih hmm. Lu gak bisa bilangin gua untuk berhenti ngerokok atau misalnya, misalnya si Listi kan pacar gue kan hmm. Dia bilang, kalau misalnya kamu gak berhenti ngerokok, aku putus sama kamu gitu. Atau masuk sanksi sosial dalam waktu skala kecil Iya maksudnya kayak, iya gue gak peduli gitu <laughs> Ya mau putus, putus aja gitu gua gak bakal berhenti ngerokok cuma gara-gara gua putus. putus gitu Atau gua lu, gak, lu mau putusin gua Tapi gua mau berhenti ngerokok karena gue mau berhenti gitu hmm. Dan itu terjadi pas ketika awal, -awal gua gue pada penjara Segi cerita aja ya? Boleh jadi kalau kasusnya di sini, waktu Listi bilang seperti itu, misalnya mau putus atau apa, itu belum menjadi sanksi yang cukup untuk Erek supaya dia berhenti ngerokok. Yes. Apa yang bisa bikin berhenti ngerokok waktu lu tadi keluar penjara? Uh, bu bukan uh, berhenti untuk bukan bukan berhenti ngerokoknya, maksudnya oh, kayak berhenti obatnya. Sanksi sosialnya adalah lu tuh harus berubah. Oh, Untuk tidak begini-begini begini lagi. Oke, okay. biar lu jadi lebih baik. Gue dituntut untuk tidak menjadi diri gue yang kemarin agar gue Uh, lebih baik ya okay. gue ke arah positif sih maksudnya kalau misalnya lu berhenti untuk gak drugs ya emang itu udah pasti harus yeah. ya. yeah. uh, untuk berhenti yang lain-lain ya yeah. untuk jadi lebih baik gitu kan yang kayak jadi lebih sehat dan itu baik gitu mm -hmm. cuma kalau untuk merubah karakter lu itu <laughs> itu berat <laughs> banget sih itu itu jadi uh, sanksi sosial paling apa ya yeah, susahnya karena lu akan berkecimpung di circle of death itu kayak apa namanya Lu punya karakter yang itu membentuk diri lu Tapi ternyata itu menyalahi aturan gitu dalam sanksi yeah. sosial Bukan hukum tertulis ya, tapi sanksi sosial Misalnya erik <laughs> Apa ya, gue tahu deh yeah, lu Contohnya gak tau gak contohnya tau, kayak, ya. kayak dari konten lah Konten gue dan lu kayak gimana Sama oh, iya, iya. konten gue tuh pas baru keluar dari penjara tuh beda banget Cuma sekarang gue perlahan-lahan pengen ngebuild karakter gua tidak seperti yang dulu tapi gua nge jadi diri gua. Soalnya kemarin-kemarin itu ya itu emang diri gua gitu kan. Uh, iya. cuman uh, iya. ada beberapa hal yang emang sekarang gua batasin <laughs> tidak terbentuk, <laughs> bahaya iya, gitu. Iya, soalnya kan ya kayak lu bilang kadang sifat gue destruktif. <laughs> lumayan, kan salah bukan merugikan cuman destruktif buat dia aja gitu kenapa nggak dia kenapa harus dilakukan gitu aja ya, gitu. jadi ada beberapa hal yang emang sekarang sedikit gua kurangin tapi gua ingin tetap jadi diri gue sendiri makanya hmm. nah, sekarang jujur aja gue lebih enjoy sama apa yang gue lakuin sekarang gitu kan kalau dulu kan ada yang nahan nahan gua hmm. gitu lo nggak boleh nggak boleh gini nggak boleh gitu nggak boleh gini hmm. ya ada benernya juga tapi ya ya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 Belajar gue, belajar YouTube gue ini, tapi bener sih, bener sih, ketika lo kehilangan karakter lo, ketika lo kehilangan jati diri lo, ketika lo kehilangan lo, itu akan membuat hidup lo tuh jadi, jadi kayak kosong aja. Tidak terara mungkin tidak hidup-tidak hidup. Berpensi, tidak hidup gitu. Ya, hidup yang tidak hidup, benar Hidup yang tidak hidup, gitu. Ketika lo ya cuma uh, pagi bangun, kerja, yeah. makan, tidur lagi, ya bisa kayak, Kayak gak, kayak gak hidup aja, Pokoknya Apakah hampa, sam, ha, sampai harus seperti itu? Sanksi sosialnya gitu kan? Sampai kena ke uh, ranah Kenapa, ke, right ke, in the cocoro, <laughs> ah, right in the Kokoro! <laughs> <Tama. laughs> Gue balik pertanyaan, menurut lu, lu pernah kena sanksi sosial gak? sanksi sosial. Jujur belum pernah. Karena ya bisa dibilang mungkin lu pernah lihat gua uh, selama ini lu lihat gua kan ibaratnya apakah gua orang yang pernah melakukan kesalahan sampai gua pantas untuk mendapatkan sanksi sosial? Gua rasa gua enggak ya. Paling mungkin ya jatuhnya kayak waktu listing misalnya kalau Ya mungkin kecil tapi nggak bisa dibilang sanksi sosial. Misalnya dibuly atau dikatain atau dicemooh kan botak juga termasuk yang sanksi sosial. Itu ya, <laughs> ngatain botak jomblo gitu kan. Padahal karakter gua nih gitu. <laughs> Nah <laughs> nasib itu, Oke okay, lu udah stay in the character banget nih <laughs> Jomblo Tapi selama ini jujur enggak? Dan walaupun misalnya gue nggak kena, tapi gue merasa ada apa ya cukup empatik gitu loh terhadap orang yang memang terkena sanksi sosial dampak itu ya. Gue mencoba untuk berpikir menjadi dia orang yang terkena ataupun orang yang melakukan sanksi sosial maksudnya yang e, mencemoohnya atau menjibirnya gitu Mencibi, mencibir. Gue ngerasa itu ada cara yang lebih baik dibanding mencemooh tanpa solusi kalau dari gue. Jadi kita How? cuman bisa menilai ya contohnya mungkin hmm. hanya melihat kalau kadang kita tidak melakukan itu bisa ngebantu orang, iya. ngebantu diri sendiri juga. Kita nggak kepikiran, kita nggak ngurusin orang lain misalnya. Urusin diri sendiri. Yeah. Semakin banyak orang yang mengurusin sesuatu, semakin runyam itu urusannya. Ya sih, ya, etaolah gitu kan. Mental-mental <laughs> orang kismin. <laughs> Ngurusin <tuk> hidup orang, <tuk> terus kerja, goblok Gitu, <tuk> kalau benar gue Jadi bukan berarti gue diam itu tidak melihat atau tidak Tidak berharap itu tuh menjadi lebih baik Gue berharap menjadi lebih baik Misalnya lu waktu itu karena gue berharap untuk menjadi lebih baik uh, Urusan lo cepet kelar, coki juga misalnya Dengan gue ngebantu uh, atau mencemu'u uh, atau nolakan sanksi sosial Belum tentu bikin benar, belum tentu bisa jadi selesai masalahnya Kecuali <tuk> emang gue tahu kecuali gue emang tahu solusinya Gue biasanya gitu Dan itu pun belum tentu tersampaikan ke orang yang terkena itu Jadi ya Buat apa gue capek-capek gitu kan ya, Bukan berarti ignorance juga sih. Bukan berarti ignorance Kalo ignorance gue gak tau Atau gua gak mau tahu Beda itu gua gak mau denger ah ada masalah lu Gue gak mau denger masalah lu Itu masalah lu sendiri Nah itu baru ignorance kalau gua masih dengerin Oh gue mikir Gimana cara bantunya Ah gak tahu gimana caranya Atau ada cara di luar lain yang Nimpalin kesalahan lo misalnya Atau apa gitu Atau kesalahan COVID Oh, gak ngapa-ngapain supaya enggak uh, ngerunya urusannya iya, gitu supaya situanya. kadang kalau dari mulut ke mulut tuh bisa beda bisa, bisa, bisa beda apa -apa. orang mengartikannya dan kalau misalnya kalau gosipin ini gosipin nyebar, nyebar, nyebar, nyebar, nyebar, tuh nyebar-nyebar nyebar-nyebar tuh secara jadi lebih besar lagi jadi mending ada orang cerita oh cuma iya aja yeah. gitu Oh, info ini aja ini buat info lo, aja. Info netral aja buat lo Oh dia terkena ini. Oh ya. Semoga baik. Semoga enggak kalau emang jahat atau emang dia ternyata pantas untuk mendapatkannya ya udah gitu kan. Kita doakan supaya dia tidak begitu lagi. Udah gitu super. Nah, kalau pertanyaannya ya kita doakan tapi dia ya. aja enggak percaya doa ya. Gitu? <laughs> susah dong, susah dong kalau e, kalau ya. kayak gitu ya gimana ya, lu mendoakan cuma buat diri lu sendiri tapi bukan buat orang lain kayak karena lu memandang itu orang tidak satu pemikiran sama lu, satu perspektif sama lu ya menurut gue lu egois banget sih iya ya, benar menurut benar. gue ya. Apalagi, ya? apalagi double standard, ibaratnya uh, lu kena nih ya kan? misalnya lo kena karena obat oh harit mau sih ketahuan tapi gue obat juga misalnya kayak gitu tapi gua ngomong kayak gitu di sosmed ya jelas tak mending lo diem, bikin bullshit banyak tuh yang kayak gitu gitu itu dia aduh gila, ini pakai narkoba aslinya kamu juga pakai kamu juga pakai ini buat kamu yang nonton nih kalau misalnya kamu masih pakai tapi baca-baca narkoba ini kamu tuh tinggal tunggu waktu tuh kamu tidak kamu ngomong seperti itu karena belum ketahuan iya banyak influencer di luar sana, aduh, aduh, aduh, aduh, ya nah, karena misalnya gue seperti itu, misalnya gue ngobat juga deh, misalnya gitu ya, Gue mendingan diam gue aja nggak ngobat dia. Kalau lu juga bisa mau baterai waktu itu, tapi kalau diem udah. Tapi masih ada juga. Masih ada, ya, ada aja. Polisi tapi moral. Yang itu menaikkan apa ya engagement <laughs> atau Ikut udah utang. menjadi munafik nah. gitu. Kamu itu uh, ini apa? Saudaranya Yudas Iskariot <laughs> tuh. Aduh, ya kita sebagai manusia yang emang nggak bisa mengontrol manusia lain Emang terserah kalian lagi, balik iya, lagi ke iya, Udah lah emang, kalau emang cuma dia hidup iya, buat iya. jadi... Apa ya, badut? E, ya <laughs> udah, nggak apa-apa gitu Kasarnya uh, gimana ya, ini mungkin sedikit uh, menyinggung uh, main hakim sendiri Tapi agak dibedakan, main hakim sendiri itu lebih kekerasan fisik, sosial Ini yani, uh, bukan fisik, tapi ini menuju ke sana Kayak lu belum tahu apa-apa, lu nggak tahu khususnya seperti apa, lu nggak tahu mentalnya dia, atau stepnya dia di mana, atau kenapa dia seperti itu? Iya, kenapa dia seperti itu? Kebanyakan orang tuh yang kayak kenapa sih lu uh, ada indomie lebih enak? <laughs> kenapa kamu pakai narkoba? Gitu. Betul, betul. Dia tidak tahu narkoba lebih enak. Lagi <laughs> minum lagi. Bukannya cuma ada eksistensi atau menjelekan eksistensi dari adanya gay gitu kan? Tapi gue di sini uh, menghargai, cuman bukan itu bukan gue. Gitu kan itu bukan gua itu juga bukan lo ibaratnya ada satu hal di mana mungkin dari komunitas mereka atau yang uh, seperti itu tidak bisa menyuarakan akhirnya strike mungkin atau akhirnya juga punya masalah terhadap hal itu jadi nggak bisa diceritain nggak ada teman cerita udah akhirnya cari pelarian yang sampai salah gitu sampai ranah hukum gitu bisa jadi kita nggak tahu alasan kenapa orang bisa melakukan kesalahan jadi tahan dikit analisa dikit cari data dikit aja lebih banyak gitu ya hmm. supaya bisa melakukan sosial uh, Punishment yang benar. Sebelum lu ngejudge, please research. Oke, okay, tadi gua udah nanya beberapa orang di Instagram nih, dan ada uh, beberapa pertanyaan bakal gue bacain dan bakal Wirman sama gua jawab. Apakah para itu social punishment? Uh. selama sosialnya ngomong sedikit dari apa yang tadi kita omongin. Iya. Yang tahu seberapa parahnya buat dia itu dianya sendiri sebenarnya. Dianya kena di bagian apa? Mental kah ataukah sosial kah? Apakah di pekerjaan sebenarnya dia tak. Ya dia yang tahu. Gua bisa, bisa bilang parah. Bisa jadi parah banget. Gua bisa bilang parah parah banget kalau misal dari gue ya, uh, waktu itu yang kena itu yang paling parah itu berdampak ke pekerjaan Satu itu ngaruhnya juga. ke income dan lain-lain uh, ya. kesempatan yang, yang nah, harusnya bisa didapat jadi iya. yang bisa didapat hmm. sekarang udah agak lebih mau stabil lagi, ya puji Tuhan ya terus kalau misalnya banyakkan orang juga tuh ada yang kena mental health juga mm -hmm. ya itu ngaruh banget ke performance-nya oh, mood, nah. performance mood. Juga mood performance, ya, lo kayak sehari itu. Kayak lu jadi yang harus lu bisa kerja dengan baik, performa lu baik, itu pas lu kena beginian jadi pikiran lo terpecah gitu. Nah. Lo lu, nggak lu bisa kayak ngomong, udahlah bro, enggak usah dipikirin. Terus, bro, fuck you gitu, lu bahkan nggak ada di levelnya dia gitu, jadi benar. ya udah diem aja gitu. kasih dia space, hmm. gue juga tambahin sisi paling parahnya dari social punishment yang berlebih ataupun yang nggak benar Kita nggak tahu misalnya Eric atau misalnya gue yang kena social punishment, sampai kapan? Sampai kapan gue pantas, atau sampai kapan gue bisa kena terus, ini sosial punishment Indikatornya, dimana, batasannya dimana, supaya gue gak kena sosial punishment lagi hmm. Itu gak ada yeah. Lu bisa aja nih, sorry banget, mungkin ini gue omongannya aja Sampai lu tua mungkin, lu akan terus kena Itu bisa jadi karena kita nggak tahu apa namanya alasan atau ciri-ciri di mana orang-orang ini akhirnya berhenti gitu. Paling cuma lupa, paling cuma karena kelamaan. Tapi bisa jadi enggak juga sampai kapan juga. Karena ada jejak sosial, iya <laughs> Karena ada di sosial media itu lo akan terus data lo itu ada. Nah. Dan untuk bikin tuh nggak ada tuh kayak ya impossible sih <tuh> yeah. kalau lo punya beberapa orang dalam gitu yeah. kan cuman emang <tuh> ya susah gitu. Susah. Atau misalnya tetap ada deh, misalnya tetap ada karena susah. Tapi dimaafkan, jadi tetap ada tapi dimaafkan. Lu nggak dikenai sosial punishment lagi misalnya. Gak ada, nggak tahu. Lu nggak bisa kontrol hal itu. Lu nggak bisa ngasih penjelasan yang cukup sampai orang itu akhirnya oh ya udah, gua nggak perlu sosial punishment lagi karena lu udah jerah. Gak ada yang kayak gitu nggak bisa. Lu akan kena terus yeah. Even lu bakal ntar udah jadi setengah nabi gitu <laughs> Lu udah, udah baik banget segala macem Tapi yeah. Tetap, yeah. yang lihat masa lalu tuh, tuh pasti ada nah. Separah itu sanksi itu. Nah. itu. Oke okay. next question Kenapa orang kecil itu selalu berat sanksinya sedangkan sebaiknya orang yang kaya? Jadi ada perbedaan sa berat sanksi sosial terhadap kaum yang kelas ekonominya di bawah dan yang di atas. Uh, ini lebih ke arah hukumnya beda ya Buang kalau menurut dari apa yang dia ketik ya. Mungkin uh, lebih kayak ke orang kaya bisa beli, beli hukum gitu. <laughs> mungkin aku <laughs> enggak ya, tahu kok ente aku enggak ya, tahu. Mungkin. Tapi kalau dari gua, kalau dari gua itu cuma sebagai penambah persepsi aja. Jadi kelas sosial menurut gua nambah persepsi. Misalnya ya, orang miskin nyolong sama orang kaya nyolong, itu kayak lebih kebahaya bahaya buat yang enggak kaya gak sih kayak lebih bisa dapat sanksi atau bahkan kekerasan kalau ada duit sorry banget bisa terhindar dari hal itu misalnya atau ibaratnya wah oh, lu udah miskin jelek lagi atau misalnya uh, apa namanya melakukan kesalahan lagi gitu tapi kalau misalnya orang kaya wah oh, lu melakukan kesalahan tapi lu kaya sih tapi lu terpandang sih paling itu doang auyah jadi balik ke persepsi dia dalam melakukan sosial panisme tergantung ya, juga sih maksudnya orang satis ini satis orang satis satis kaya juga. ini sefamous so apa ya? mm -hmm seberapa dia punya dampak untuk society ya satu itu kalau misalnya dia kaya ya tapi gak apa gak ada gak ada nah, cukup gak ada followers influencenya. juga influensinya juga ya. ke society gue rasa pengaruhnya hmm. juga itu satu pengaruh influence -nya. kedua ya uh, seberapa berat kesalahan yang terjadi sama dia gitu. kalau misalnya dia ngebunuh orang kan lebih berat daripada dia misalnya tetap ya, kalau balik lagi sih kalau menurut gue itu berbeda persepsi menurut kalian apa benar sanksi sosial itu lebih memberi efek jerah hmm. daripada sanksi hukum wah Menarik Good. banget, menarik banget. Menarik dua lu, yang pernah merasain dua-duanya. <laughs> pernah merasain dua-duanya. Beratan yang mana? Atau yang ma paling memberikan efek jerat? Apakah lu jerah karena lu tertangkap dan dipenjarakan? Atau lu jerah karena dikatain satu dindo? Uf, deh. Ya? Kalau gue lebih ke hukum. Hukum ya. Kalau gue, kalau gue lebih ke hukum karena ngaruhnya tuh banyak menurut gue. Kalau misalnya sanksi sosial yang selama ini gue dapatkan, karena emang dari dulu emang gue udah tahu nih stigma ya, yang akan gue dapatkan ya, ya sih. jadi gue tuh udah punya kekuatan terbiasa yang tinggi gitu <laughs> karena gue udah gak mikirin lu mikir apa tentang gue walaupun ya. kepikiran ya minimal, tapi lu udah terbiasa, udah kena sering. udah kayak gimana ya, kalau sekarang gue lebih berpikir apa yang gue pikirin tentang lu sih jadi gue mikirnya, oh dia juga gak bakal peduli, ini se sehebat apa sih gue sampai dia mikirin gue tiap hari ya. kan gak juga kan, ya, kalau lu mikirin anjingnya orang ngomong apa ke gue itu jadi beban buat lo sendiri kayak tiap hari tiap malam lo pikirin gitu eh si dia mikir apa yang gue? gue? Mm -hmm. Duh ke gue salah nih dia mikir apa ya? Gue mm -hmm. sih bodo amat gitu udah mm -hmm. udah nggak udah nggak mikirin lagi udah sampai level itu. tapi Kalau ditangkap <laughs> ya kalau ditangkap ya aduh itu aduh udah nggak lagi lah bro udah nggak pakai pakai lagi lah gue udah. betul, betul Bersih lah. Karena ya, dipenjarakan itu artinya merebut sedikit kebebasan lu karena Wah. lu melakukan kesalahan. Di situ aja, ada orang yang tetap masuk penjara, gitu kan, dan jera, walaupun keluar nggak kena sanksi, tapi jera. Kalau orang gak masuk penjara, tapi kena sanksi sosial aja, mungkin untuk yang seperti Erik bisa jadi ada yang gak jera juga, walaupun ada yang jera juga. Tapi gue juga posisi lu sih, jera di penjara sih. Pasti. Gue jera di penjara, ya. Di sosial, Jera bacok. kepikiran. Menurut bang Jum sendiri gimana? <laughs> Udah gak enak banget nggak cerahnya itu kemana? lebih ke sanksi sosial apa sanksi hukum? Uh, lebih ke sanksi hukumnya sih. kalau even sanksi sosial itu paling sedikit. ya. Yeah. karena bang Jun gak terkenal juga. Yeah. Okay. <laughs> mungkin <laughs> yang terkenal dari keluarga. <laughs> ya, lebih ke kalau lu sanksi sosial ke keluarga tuh? di keluarga sih masih bisa melihat kita sih. ibaratnya hmm. kalau ya kan ibaratnya kalau orang yang di tinggalnya itu cuman di kampung, hmm. itu paling impact besarnya itu ya di kampung. Cuman nah, kampung, gitu. cuman keluarga kita yang kena impactnya nah, bukan ya. bukan kita sendiri. Berasalah lah itu ya? Berasa lah, Tapi mungkin memberikan pikiran memang cukupnya ya, hukum penjara tadi. Hukum penjara <laughs> itu luar biasa itu. <laughs> di kebebasannya tuh udah gila banget. Kebebasan, kemerdekaan. Nah, itu menarik lagi, balik lagi kayak apakah perlu sanksi sosial dilakukan kalau emang gak mencukupkan jera? ya udah hukum aja lah, gitu. Ya. Iya. Karena kalau cuma sanksi sosial ya, ya. doang, orang bisa nggak ya, peduli juga. Mending kasih hukum aja langsung, gitu. Biar ada lebih berasa gitu, Ayuh, damagenya, damage-nya gitu. Ini <laughs> ya, aku pengen nanya gitu. Lo mau iya Perlu nggak sih orang yang udah kena sanksi sosial dan hukum itu dia perlu nggak sih dia minta maaf ke publik? Perlu? Apa? Perlu apa? Enggak dia minta perlu maaf ke publik? Uh, oh. minta maaf ke publik. Oh, good question, Jun. Oh, nice, kalo nice, nice. Kalau menurut gue, kalau <laughs> dari Meta yang ada, lu betul, betul, betul. on meta, betul. meta, yes. meta. industri uh, entertainment. Mm. Karena diam itu tidak, betul, betul. Oh, betul, betul. Oh, betul, betul. Oh, betul, Oh, lo, Oh, betul, betul. Oh, betul, betul. Oh, betul, tapi ternyata orang tuh malah makin kayak kontol, gitu ya? Menarik soalnya. Jadi, karena kayak... makin banyak persepsi yang akhirnya mereka bingkirin, iya, buat sendiri. Iya, buat ber -spekulasi sendiri. yang iya, ber -spekulasi ber -spekulasi yang kayak akhirnya ujungnya iya, iya, iya, iya, iya, mana mana iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, anjing gitu iya, iya, iya, iya, iya, kalau oh, yeah. gue pribadi gue lebih minta maaf ke sahabat gua gue, kalau nggak ke ya. orang yang percaya sama gua nah. yang orang yang gue kecewakan gue yeah. minta maaf. Kalau orang gue nggak nggak kenal, gue bodoh amat anjing yeah, lu yeah, siapa gitu. Yeah, yeah. Gue lebih ke ya orang yang udah selama ini gua gue, support gue. Oke, okay, gue minta maaf gue salah. Yeah, karena terkecewakan, karena terkecewakan. Ya, dan apa. dari meta yang sekarang emang lo harus bikin <laughs> klarifikasi. Yeah, tapi gue mikir lucu loh, kayak gue gue melakukan kesalahan terhadap diri gua sendiri atau mungkin orang circle yang di sekitar gua kecil gitu. Tapi gua harus minta maaf ke orang lain yang gua nggak kenal banget. Lucu juga. <laughs> kayak dipikir lucu aja, bukan sesuatu yang jelek ya, bukan sesuatu yang bagus juga gua ga bilang itu, tapi lucu aja diharuskan sampai jadi meta gitu ya aneh aja ya nah, aneh sih, tapi ya, emang harus gitu dibilang bersih nama lu juga enggak. tapi orang tuh senang liat mimik orang merasa bersalah iya iya iya I gua, ya, gua, apa, apa fetish kalian seperti sekarang bingung gua. gua ngerinya itu, video klarifikasi bang, gua pengen liat lu minta maaf, gua pengen liat lu jerah I i di videokan iya, padahal di belakangnya <laughs> Yeah, yeah. Eh, ya, buat gue kalau, kalau misalnya kalau... merasa gue nggak mau minta maaf dan emang gue gak melakukan kesalahan gue meninggal gak bikin di situ kalau gue ya pribadi karena kayak sosok sedih munafik gitu gak ada banget bener malah kalau dari sisi gue kayak gue nggak perlu klarifikasi kalau dari gue karena gue ngelihat orang tuh kalau jerah atau udah tahu mana yang bener mana yang baik akhirnya mau yang baik ya dia melakukan hal yang baik itu menjauhkan yang jelek oh, udah cukup mau buat video kayak mau minta nah, maaf kayak lu nggak ada salahnya sama gue lu nggak ngerugiin gue aja lu gak usah minta maaf, lu lebih baik aja menurut gue, udah cukup buat gue Oke, okay. jadi selesai pembahasan kita kali ini tentang social punishment Terima kasih untuk Eric oh. Colling yang sudah datang Sebenarnya gue yang datang, tapi terima kasih sudah datang di video gitu ya <laughs> Untuk nanti di talk selanjutnya langsung aja komen di bawah kita bahas apa lagi Apakah harus undang Eric lagi? Atau kan gue sendiri cukup? Atau kita undang orang lain lagi langsung aja komen yeah, di bawah Komen di bawah, yeah. kira apa yang perlu dibahas Yang Betul. lagi ini aja biar hits, biar relate So, gue Werman Syah, uh, channel gitar nanti ada main gitar gua Eric Lim, ada Jun juga di belakang, wear signing out. Gua Wirman kiprok yang cabut dulu forever, tanggunglah so, warrior. Jaya, jaya, jaya, jaya, jaya, jaya. jajan, <laughs> Bye, -bye.